Mana duduk Ratu Balqis? Ha ni sedak aku cerita ni. Ada satu kajian secara empirical dia buat oleh Kiai Haji Fahmi Bashya, dia ni dekan di Universiti, uh, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia dekan pengajian Islam. Dia buat kajian 35 tahun tentang di mana istana Ratu Balqis. Kata dia istana Balqis ni bukan terletak di Yaman. Istana Balqis ni terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta oh tanah jawa duduk di tanah jawa oh sudahlah. nak gelok kan orang akademik kaji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 firaj bawa syabana wabillignah Ramadhan amin amin ya Rabbal alamin oke okay guys di sini ada sebuah video hebatnya Nabi Sulaiman ada 20.000 ribu kuda separuh daripadanya kuda ada sayap Ustaz Badlishah Alauddin banyak sekali requestan dari para teman-teman sekalian ketika saya reaction Ustaz pasti ada yang komentasi sesekali Cuba reaction Ustaz Badlishah Alauddin sebenarnya buat kawan-kawan semua saya dah lama ya kan ataupun ada video-video lama saya yang memang banyak sangat Mereaksi daripada Ustaz Badlisha Laudin Ustaz Abdullah Khairi Ustaz Asyam Suleban Ustaz Azhar Idrus Dan juga banyak Ustaz-Ustaz lain yang ada di Malaysia guys Nah buat kawan-kawan semua yang nak tengok Coba scroll lagi Cak Muji per-action Ustaz Nanti dia muncul semua macam tu eh Nah langsung saja guys kita ngaji bersama Ustaz Badlisha Laudin Let's go Apa lagi kelebihan Nabi kita Bermanding Nabi-Nabi lain Yang saya ingat kita ni kalau nak Kempen pun tak malu lah yang kedua, Nabi kita ni selain yang pertama, dia punya kesabaran tinggi. Yang kedua, dia ada kesanggupan untuk hidup seba-sederhana, walaupun dia dikelilingi dengan peluang untuk hidup mewah dan menjadi raja. Itu kelebihan Nabi kita. Maaf tuan-tuan sekalian, dalam ramai-ramai Nabi, kita semua kenal dengan Nabi Sulaiman. Betul. Kita tadi ada isu dengan Nabi Sulaiman, kita sayang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni memang seorang yang sangat hebat lah. Kalau orang Yahudi ada dua Nabi yang paling disayang. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Kalau di Jerusalem. Kalau di Palestin, Israel. Kubur Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Dia tutup, jaga elok-elok. Semua agama boleh datang tengok. Kristian, Islam, Yahudi. Sebab tiga agama ni sayang Nabi yang sama. Respect lah. Kita kan jenis Nabi kita tak ajar benci korang. Nabi Musa, Nabi Harul, Nabi Sulaiman, Sayang macam. Habis kita sedihlah nabi kita tak ada orang luar nak tolong sayang. Pakai kita sayang sayang malam bagi petang. Itu sayangnya ke nabi dia. Kubur nabi bergair, orang Islam pergi. Kubur nabi Sulaiman orang Islam pergi. Cuma kubur Nabi Daud saja orang Islam tak berani nak masuk, duduk di pagar luar saja. Orang Yahudi masuklah ke dalam bangunan itu. Orang Yahudi mendakwa nabi yang paling sempurna, Nabi Sulaiman. Ya, kita tak nafikan Nabi Sulaiman ni dia lengkap sebagai manusia pertamanya dia ni seorang Nabi kedua dia seorang Raja yang ketiga dia kaya yang keempat kuasanya mutlak empat perkara ni yang paling orang nak atas muka bumi pertama sekali jadi Nabi berapa ramai orang nak jadi Nabi Indonesia ada 40 orang ngaku jadi Nabi Betul. Singapura dua Malaysia Selangor seorang Johor dulu, semua dah kena tangkap lah Kejaptan Kamu Selangor, Kejaptan Kamu Johor, dia tangkap Nabi je. Kita kejaptan Kamu Faham, tangkap Tuhan. Lagi ganas lagi. <laughs> orang makin pelik nak kiamat kan? betul, betul Ramai orang nak jadi... Kita ke Kuantan ni belum lagi je nak kaku jadi Nabi. Tak ada lah ramaknya buat kita. Kejaptan Kamu Faham, apa lah ganasnya. Tuhan tangkap setakat Nabi. Dia sengit je. Ya? Dia hantar bilang masjid ke tangkap ramaknya. <coughs> Tapi orang nak jadi Nabi. Yang kedua jadi raja, siapa tak nak jadi raja la ilaha illallah dalam dunia semua bangsa nak jadi raja Betul. bukan orang Melayu je raja ni dia raja tuan-tuan awal abad ke-20 kita ada 900 tata kerana perang ke-20 ke-20 turun 240 dekad dek, eh, dekad ke-8 abad ke-20 perang manyok turun 44 daripada 44 negara beraja 16 daripadanya mengintirah ratu Elizabeth yang kedua ...sebagai raja pemerintahan bahawa sistem raja pemelagaan. Secara geografinya, berkawan Melayu je ada raja. Ada 11 raja di Eropah. Ada 3 raja di Amerika. 14 raja di Asia. 6 di negara Oseania. Satu dunia ada raja. Jepun orang maju pun ada raja. England pun ada raja. Kenapa manusia perlu raja? Raja ni, siapa tak nak jadi raja? Betul. betul. La ilaha illallah. Raja ni, jadi raja sehari pun sedap. Tuan-tuan kan penuh jadi Raja Sari. Kan bapak lah sedapnya. Orang layan macam mana? Jalan turun kereta, orang buka pintu. Yak-yak pakai spek hitam. Oh berharap begini. Dari kampung orang tu. Exel eh, gini lah. Hak tukang kipas member. Lambat kipas. Marau. Kipas molek sikit. Ah, bawa jadi Raja Sari. Bengken dah. Bengken lah lu. Begini masuk kampung orang kan. Kerih dengan apa. Mau tak eh orang datang bersilap dia bersilap saja tak berat ni pukul kita dia pukul bunga dia pukul kalau bukan ni tak pukul sedap jadi raja jalan kalau zaman dulu naik tandu zaman 70 eh sekarang ni orang malas nak mikul berat-berat dulu naik tandu ni berjalan begini naik dua atas pelamin datang orang ambil gambar tabur itu tabur ini bayangkanlah, bayangkanlah itu baru jadi sari raja Bayang kalau tuan tu jadi 30 tahun jadi raja. Apa perasaan? Mau tak suka? Suka jadi raja. Dia sekarang ni ramai orang ni nak ngaku-ngaku keturunan raja, silahlah. Mengaku sekadar nak kumpul salasilah tak ada hal. Betul. Tapi tak yalah sampai nak repot polis nak nak minta nak minta jadi raja tak adalah. Lepas tahun 1957, sejarah hanya tinggal sejarah. Selepas tahun 1957 semua raja-raja dah sign perjanjian persekutuan. Mana-mana tuan-tuan yang mengaku patut moyang saya jadi raja, tak ada dah habis dah. Lepas tahun 157 hanya kenang-kenangan saja. Bawa ke mana pun tak akan benar. Cerita dulu biarlah dulu. Oh dulu hanya untuk cerita anak cucu sajalah. Bagi bangga kepada mereka. Nak main cerita hal dulu tuan-tuan bila nak selesai? Oh, hari dulu ni benda-benda tak sesat. Saya nak cerita hari dulu, nenek saya, anak darah tu, zaman dulu. Kalau nak cerita hari dulu lah, tok saya dulu anak darah. Kalau nak cerita hari dulu lah. Tapi, tok tetap tok lah, apa gitu. Nak cerita tak ada benda. Raja. Orang Melayu memang bahasa kena beraja. M-I-B, Melayu, Islam, beraja. Bahawa Melayu kalau dia tak ada raja, semua perangai macam raja. Lagi masalah. Dia kan masing-masing ada goh keturunan masing-masing yang ni parlima pancung tak tanya. yang ni keturunan parlima lempang tak tanya. oh dia semua keturunan gana-gana akhirnya semua jadi bengkel tentu arah orang-orang marah orang-orang yang angin raja tu ramai jadi payah kita lantik seorang jelah lah raja supaya dah tentu seorang je kita kena hormat Betul. jadi Nabi Sulaiman dia raja yang tiga Nabi Sulaiman dia ada kuasa mutlak Nabi Sulaiman ni dia, dia punya kuasa mutlak la ilaha Allah luar biasa sekali Kuasa Nabi Sulaiman ni Dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba Queen of Sheba ni, kalau Bani Syair, Dia percaya Kita panggil Ratu Balkis Orang Arab panggil Malikat Bilqis Orang Malikat. Yahudi panggil Queen of Sheba Maksudnya panggil Queen of Sheba Queen of Sheba ni Ratu Balkis dipindahkan oleh Nabi Sulaiman Dia pindah begitu eh. Tak payah pakai kontraktor tak ada apa Dia punya power luar biasa Mana duduk Ratu Balkih? Hanis sedak ada cerita ni. Orang selalu ingat Ratu Balkih ni Ratu Sabah. Ratu Sabah ni di Yemen Jadi orang pun ukur jarak ala Yemen dengan Jerusalem taklah jauh. Itu satu teori. Ada satu kajian secara empirical dia buat oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Dia ni dekan di Universiti, uh, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia dekan pengajian Islam. Dia buat kajian 35 tahun tentang di mana istana Ratu Balkih. Ini yang buat kajian ni memang orang akademik betul eh, ni bukan orang menipu mengaji di mana. Tak memang betul, betul dia memang orang akademik betul. Memang dia kerja universiti. Orang universiti jangan menipu. Luar tu banyak menipu. Ha. Dalam universiti bukan menipu sekejap lah belayarnya. Dia memang dia buat kajian betul. Dia buat kajian 35 tahun di mana letaknya istana Balkir. <coughs> Kata dia istana Balkir ni bukan letak di Yemen. Istana Balkih ni terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oh, Tanah Jawa. Duduk Tanah Jawa. Oh, sudahlah. Nak gelok kan? Orang akademik kaji. Dia dia 3km daripada arah oh, Candi Perambanan, 36km daripada Borobodo. Dia, kalau tuan-tuan yang pulang pergi ke Jogja, dia ada 3 Candi. Betul, betul. Uh, candi borobodo dekat magelang, uh, satu lagi candi prabanan, satu uh, lagi ratu boko, uh, ratu... ratu boko. Saya, saya pernah pernah guys ya ke situ ke candi prabanan dan ke boko ini kayaknya pernah, cuman lewat aja gitu teman-teman. dan apakah di situ gitu kan, wow ini sangat sangat sangat sangat menarik sekali ketika istilahnya ada kajian di mana istana ratu balkis ya kan. Itu ada di Yogyakarta Wow ini ini Ustaz Malaysia Yang banyak membaca juga Kajian-kajian daripada Profesor ataupun ilmuwan Daripada Indonesia ya Keren banget asli. Ko tu katanya nama Ratu Balkih Sebab itu duduk di Kabupaten Sleman Sleman tu Nabi Sleman Kabupaten Sleman Ratu Bokoh ah. Okey lah Ada orang minta saya tolong kaji Dia tu Ustaz awak kaji yang sangat kaji Rimau gajah macam-macam Dia kaji boleh nak tolong tengokkan pendapat daripada Kiai Haji Pahmi Bashar ni. Betul atau tidak Nabi Sulaiman tu Queen of Sheba tu atau Ratu Balkis tananya duduk di Yogyakarta. Saya jawab beginilah, bukan saya tak nak buat kajian, boleh. Tapi tuan-tuan agak saya ada masa untuk sakit kepala. Tak ada masa. Ini Allah. Nabi kita pun tak habis nak gaji, nak gaji Nabi Sulaiman buat apa? Lainlah saya buat PhD ke tajuk ni nak ke sakit kepala. Tak ini tak dan, tak dan. Hanya untuk menambahkan maklumat. Yeah. Tapi kalau benar Nabi, Nabi Sulaiman tu mengambil istana Balqis daripada Yogyakarta bayangkanlah Yogyakarta ke Jerusalem jaraknya 12335 km. Punya power Nabi Sulaiman, dia punya poi laju boleh bawa seklip mata. Kuasa tanpa batasan. Allah. Kuasa ni orang paling nak sekarang yang kita balas siang malam pagi petang. Tak habis, habis gaduh ni. Kuasa. Nabi Sulaiman bukan sekadar ada kuasa. Dia punya kuasa unlimited data. Banyak betul. Dia boleh mengalihkan. Dalam Quran ni cerita Quran. Dalam Quran cerita Nabi Sulaiman ada 20,000 ekor kuda. Dan daripada 20,000 tu separuh kuda ada sayap. Kuda terbang. Punya lah teror Nabi Sulaiman. Kuda ada kepok. Orang selalu ingat cerita-cerita dongeng. Nabi sendiri cerita. Dalam perperangan khaibah. Begitulah. Nabi balik ke kemah. Aisyah duduk dalam kemah. Kemah tu tiup angin. Terbuka kemah. Nabi nampak ada patung. Patung mainan Aisyah. Patung. Patung ada kuda. Ada patung kuda. Ada sayap. Nabi pun. Alah dapat isteri muda begitu. Eh. Kuda ada sayap. Dia buat begitu. Lepas kata Aisyah eh takkan lupa itu kan kabur Nabi Sulaiman kan kuda dia bersayap oh oh lupa Hadis itu kata ulama' walaupun hanyalah gurawan suami isteri ia-iaknya itu tapi memberi bukti bahawa Nabi Sulaiman memang power betul memang dia terror betul lah kalau kuda dia boleh terbang memang dia power tapi maaf tuan-tuan sekalian hebat macam mana pun Nabi Sulaiman kenapa dia boleh dapat semua kerajaan yang begitu hebat itu tadi sebab dia minta <laughs> dia minta ya ustaz jangan oh, kata kena lebih selaim maruf no eh kau bukan mengumpat kau baca ayat Quran surah surahsad ayat 38 Allah rakamkan doa dia dia minta betul rabbighfirli wa habli mulkan la yam li a di mim ba'di antal wahab ya allah ampunkan saya wa habli mulkan Kurniakalah kepada saya satu kerajaan yang takkan ada bandingan pun selepas daripada ini. Dia minta betul. Eh Tuhan, berikan saya satu kerajaan. La yambari li'a ade min ba'di yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas saya. Oh, dia dapat sebab minta. <tuk> Adakah salah Nabi Sulaiman minta kepada Allah? Tak. Tidak salah. Tuan-tuan jangan ingat oh tak boleh mintak lah hidup ni ustaz boleh habis tuan-tuan kerja tak mintak lah ke dulu tak tahulah kot JPA datang rumah ketuk pintu Assalamualaikum awak oh, baru gerak kan kerja dengan SUK boleh dah kita yang tegak-tegak minta kerja mintak tak salah mintak tak salah Nabi Yusuf dia jadi pemimpin Mesir dia minta. kenapa ada masa kita dibenarkan minta. daripada orang tak senonoh dapat biarlah kita Contoh jawatan tu, jawatan tu kita ada kepakaran. Kita ni ada kepakaran. Tapi dalam hati tu, tasawuh kuat sangat. Tak apa berminat sangat nak kejar-kejar, padan lah benda ada. Benda tasawuh kuat sangat. Tapi kita kena fikir, awak orang baik, orang masjid. Kalau bukan awak yang pegang, pegang dia orang lain. Orang tu pula memang bagus. Pelajaran tinggi luar negara. Tapi tak ada integriti. Kejujuran tak ada. Kam, projek-projek dibagi bagi sedara mara apa semua. Awak orang jenis daib tanda semayang. Takkan buat kerja macam begitu. Biar awak je pegang. Oh, iya je. Tak iya juga. Tak apa, biar kawan muat. Tak apa. Minta tak apa. Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad. Okey guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya. Hebatnya Nabi Sulaiman yang punya 20,000 kuda. Dan separuhnya itu bersayap. Tapi ada pembahasan lain yang sangat-sangat menarik ya. Bahwasannya ada kajian daripada ilmuwan yang ada di Jakarta. Bahwasannya beliau itu mengatakan bahwasannya Istana Ratu Balkis itu berasal daripada Yogyakarta. Ada juga Sleman, Sleman Yogyakarta. Ya ada sih nama itu gitu kan. Nah itu diumpamakan dengan Sulaiman seperti itu. Oh ya Allah. Memang sangat akan menarik kalau kita membahas beberapa pembahasan tentang sejarah-sejarah ya teman-teman sekalian Terutama sejarah para nabi, para sahabat-sahabat nabi dan para-para orang tabi'in tabiin Dan juga orang-orang yang istilahnya ilmu agamanya sangat tinggi dan juga para pejuang-pejuang kita itu pasti sangat menarik sekali Seperti halnya tadi disampaikan oleh Ustadz badlishah al udin tentang sejarah daripada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala catatkan ya kan kisah daripada Nabi Sulaiman Alaihissalam ada juga Nabi Yusuf Alaihissalam yang mana mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka para nabi ya kan Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf juga minta kepada Allah agar dijadikan raja yang tiada tandingannya setelahnya Allah wa Oke okay, guys semoga bermanfaat semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua terima kasih jazakumullah kerus Sahabat yang senantiasa memberikan nasihat dan juga memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu ta'ala memberikan balasan, memberikan kebahagiaan, fitno dunia akhirat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala senantiasa diberkahi dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya ya dan ini juga tazkirah ustaz jangan lupa di-subscribe guys support terus karena menyajikan video-video menarik tentang ceramah-ceramah ustaz ya kan nah oke okay, itu saja video kali ini apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh